Nomor satu, jangan-jangan kita sudah syirik sama Allah Jangan-jangan kita sudah jadi orang yang musyrik Syirik itu kalau kita menduakan Allah Ikhtiar itu bisa jadi benar, bisa jadi salah Kalau ikhtiar kita melupakan Allah, salah Anak muda main bikin surat lamaran kerja, main layangin aja Disangka rezeki disono, itu syirik kecil itu. Anak kita sakit berobat, main kita bawa ke dokter kita sangka sembuh di sana, kita belum datang ke Allah, syirik kecil tuh. Tentu sirik yang kelihatan, ini bahaya sekali juga. Sama bahayanya. Kita punya cincin, kita anggap cincin ini nambah kita jadi berwibawa. Kita punya jimat wafak yang kita anggap bisa datangin rizki. Kita tempel itu jaring-jaring pengaman di depan pintu, di jendela, di mana-mana. Sampai ke dapur-dapur kita ada. Pulang dari sini, operasi di rumah, operasi. Oh, ini bisa berantem sama istri. Bisa berantem sama mertua Yang masa mertua kita turun itu singgung deh Makanya mertuanya bawa kemari. Kita ngaji bareng-bareng Sehingga anak mantu mertua di mobil tinggal Iya kita salah ya Sedekah juga begitu Kalau emang sulit suami buat bersedekah aja, Ajaknya ajak pura-pura nyasar aja Belajar ilmu sedekah Kalau sebelah sulit Tapi kalau berdua tinggal selesai Kalau berdua pak belajarnya tinggal eksekusi eh antum datang berdua, paginya udah tinggal eksekusi, bener juga mah, gitu tapi kalau datang sendiri, berapa emang yang membuat kita jadi bermasalah yang membuat kita jadi masalah barangkali kita terlalu lama ninggalin sholat waktu saya tanya masalah melalaikan sholat, dia megang jenggot seolah-olah ngasih isyarat sama saya, nggak lihat jenggot gue ini saya paham. Iya juga jenggotnya bagus. Perlu kita lewatin nih. Ustaz kalau ngelalain sholat insya Allah enggak. Bahkan saya jadi muazin saat sekarang. Karena ada kerjaan. Emang juga bukan sekarang Gi. Bukan sekarang. Kemarin. <tuh> lah kemarin bagaimana kemarin. Waktu usahanya naik, Waktu usahanya jaya. Lu sholatnya jam berapa Kalau sholat kita jam 2. Emang kita ada tanda-tanda gelap tuh tapi kalau kita sholat berjamaah, ini masjid, ada qobliya, dia insya Allah ada awan juga, Allah pinggirin, enteng sudah Kalaupun ada awan, hujan, hujannya hujan rahmat enggak usah. Anda dari dulu kalau masalah sholat, Alhamdulillah Anda diajari sama orang itu, supaya tepat waktu udah saya duga, udah saya duga, emang orang sholat, udah saya duga Sirik enggak, sholat, enggak, coret tuh kan, coret, coret nomor tiga nomor satu syirik, nomor dua sholat, nomor tiga nomor tiga doraka sama orang tua si ayah nyaut ustad buat doraka mah jauh, ayah saya meninggal umur tiga tahun, ibu saya meninggal umur lima tahun, kapan saya dorakanya nomor empat nomor empat ini zina nomor empat ini zina yang berikutnya saya bilang yang kelima yang keempat belum Ustaz, yaudah ntar aja <tik> yang kelima dulu yang kelima Rizki Haram Rizki Haram belum apa-apa udah dijawab Ustaz, anak mau kalau Rizki Haram takut sirik kagak, ninggalin sholat kagak kamu orang tua kagak, nomor 4 lewat emang. nomor 5 Rizki Haram udah dikat sama dia, maaf set. anak-anak sama Rizki Haram 19 adalah hasil 10 dikurang 1. Gitu kan? Betul ya? Ada matematika pertambahan. 10 dikurang 1, bukan 9, tapi 19. Mengagumkan gak matematika ini? Mengagumkan, Pak. Inilah matematika sedekah yang Allah tawarin. Sebab apa ada matematika yang mengurangkan? 5 ditambah 3 berapa? 8. Kata siapa? Kata situ. Tapi di mata Allah, ntar dulu. 5 ditambah 3 bisa min 2, Pak. Lima ditambah tiga, bisa min dua. Kapan? Kalau yang lima ini haram, yang tiga ini halal. Lima ditambah tiga, bukan selalu 8 tapi bisa jadi dia min dua. rezeki haram digelengin kepala, berarti coret. Yang keenam. Dosa besar yang keenam. Minum minuman. Mabuk-mabukan obat-obatan. Ampe gini hari, pak. Sepuluh dari lima berita. Penyebab biang kerok utama itu salah satu minuman, masih pak Tadi iseng siang, kita ngeliat tuh tayangan televisi iseng Ada berita, seseorang menembak orang lain Yang nembak mabok, yang ditembak mabok Masih ingat si dikun fayakun, si malik ingat malik Malik berzina itu karena mabok Diminta maaf sama istrinya ketika istrinya minta cerai Maafin makan Papa selingkuh gak sengaja. Si Malik ngomong begitu istrinya terima gak? Enggak kata istrinya mana ada selingkuh gak sengaja. Ada mah papa nih buktinya papa. Rupanya si Malik mabok, pulangnya ke tempat perempuan yang bukan muhrim. Yang sama-sama mabok. Jadi begitu pagi sadar, wassalam kata yang perempuan. Kita sama-sama gak sadar. Selesai. Ternyata perbuatan yang tanpa sengaja itu berbuah istrinya kemudian ini dilaporin sama yang cem-ceman ini Woi laki lo yang namanya Malik udah bikin gue jadi begini marah istrinya karena apa tuh? karena mabok pengetahuan ini penting bukan cuman buat kita, tapi buat laki, laki ibu buat istri bapak, buat anak-anak kita semua terutama buat adik-adik kita, jangan sampai mereka terjebak yang begini-ginian Perhatikan tanda tandanya, mereka tuh punya tanda tandanya tuh. Udah ngebohong satu dua, hati hati loh tuh. Jangan begini jadi orang mah jangan. Pak biarin si kakak itu udah dewasa, biarin aja. Dia udah tahu yang mana yang baik, mana yang, yang buruk. Jangan pak anak kita anak kita gebuk, Pukul. Emang anak kita mau diapain kayak? Cuman jangan kelewatan mukulnya demokratis sama anak mah, jangan sok ngasih kebebasan, jangan begitu nangis aja dia hamil, aloh ah, mau ngapa coba baru main salah salahan, situ si, situ, situ, si. situ, situ sibuk kerja no, anak jadi begini, situ sibuk arisan no, anak jadi begini, wuh ribut, anak makin nangis, bapak ini apa bulan? Pada saat saya pernah konseling itu ada orang yang matanya suai, e, agak rabun gitu. Itu dia nggak bisa ngelihat ukuran yang 30 meter. Itu juga nggak bisa ngeliat 30 meter. Man. 3 meter. Jauh banget. Man. Jadi dia datang dituntun karena jarak pandangnya itu benar-benar terbatas. Hanya 30 cm. Jadi lebih dari 30 cm. Dia nggak bisa ngelihat. Kalau kita pikir apa urusannya coba skor yang keenam, 6. Apa urusannya dengan kembalinya mata dia dalam waktu sekejap mata? Tapi begitu disodorin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicontreng sama dia. Saya, saya dari SMP nih, minum. Saya ngomong sama dia, ini nih gara-gara ente nyekek botol mulu nih. Jadi pandangan cuma sebotol, cuma 30 cm. <tik> Percaya enggak, kalau ente tobat, Allah akan kembalikan pandangan? Iya Ustaz, saya pengen datang kemarin mau pengen tobat. Ayo, kita Bismillah. tobat. Yang ketujuh, Memutuskan hubungan silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim, kalau mau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, silaturahim, bukan silaturahmi. Betul, betul ya? Silaturahim, yang memang sekolahan sekolah ribet, <laughs> bahasa Arab sekolah, <laughs> silaturahim. Kalau dalam bahasa Indonesia, silaturahim. Tapi kita suka salah jadi silaturahmi. Kalau silaturahmi nyambung kabel pak. Silaturahim. Mutusin hubungan silaturahim. Hati-hati pak. Pernah ada satu keluarga, tujuh anaknya, tujuh-tujuhnya bermasalah kecuali anak yang ketujuh. Anak yang ketujuh ini yang lapor kepada saya. Ustaz tolong dicek dong keluarga saya. Aneh nih, nih. Oh kita punya kemampuan untuk itu. Bapak pun udah punya sekarang. Paket diagnosa ini. Kita bukan senayang nih. Tapi kita bisa ngeliat dari sini. Nah, kita datang dalam bentuk pengajian keluarga. Kita bacain. Sebab yang satu begini, satu begitu. Satu begini, satu begitu. Satu begini, satu begitu. Kecuali yang satu ini Tenang. Gitu. Hasilnya nol pak. Nggak ada yang dicontreng sama keluarga itu. Bingung saya saya di akhir acara saya bilang gini saya tidak tahu apakah saudara jawab dengan jujur apakah saudara yang takut malu mengakui kesalahan di depan saudara oke okay lah nanti bawa sekorkat saya balan sekorkat saya di kamar lalu conteng sendiri, oleh yang ketemu minta maaf sama Allah tapi semua jawab, enggak kita keluarga dari baik-baik oh, iya, jadi gue minta maaf kalau bikin anda tersinggung sih itu anda kan nyuruh saya datang mendeteksi. Oke, okay, saya datang nih dengan alat detektor. Tapi ada yang saya tidak tanya, Pak. Ada yang tidak saya tanya, seperti si Bapak ini. Bapak ini kan saya tidak tanya, tuh nomor 4. Keluarga ini saya tidak tanya. Nomor berapa? Nomor 7. Kenapa nomor 7 saya tidak tanya? Kita mustahil, 7 saudara ada semua nih. 7 brother ada semua. Ditetapkan kemudian pengajian bulanan yang kedua menjelang pengajian bulan yang kedua teman saya tuh yang bontot ngomong gini tuh, teman, dia, teman saya yang memang bontot di keluarga ngomong gini Ustadz, saya itu pengen sebenarnya yang datang bukan cuma tujuh saudara saya ini saya pengen dari istrinya abah saya yang satu lagi juga datang oh, saya tanya Loh, memang masih ada saudara yang lain tujuh kemarin belum komplit ada anak punya abah nikah lagi Ustadz punya anak, kakak saya yang nomor satu ngomong begini sama kami-kami ini adik-adiknya jangan lo ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita kalau lo ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita, putus sama gue lo wih tuh, paham saya sudah penyakit dia ini, oke nomor tujuh nih nomor tuh nomor tujuh, pak, kayak gimana pun bencinya kita, jangan mutusin hubungan kalau perlu tiga hari aja jangan lama-lama, kalau perlu lagi semenit, istighfar wah ayo dosa besar saya bilang sama dia kalau begitu gue tahu sudah penyebabnya apa? ada satu yang belum gue bacain kemarin karena gue gak yakin lu pada kena yaitu mutusin hubungan selaturahim iya kali emang aneh rasa gitu emang aneh bilang aneh waktu itu masih SMA, aneh bilang gak boleh kita begitu kalau gak boleh lu jangan jadi adik gue ah tapi saya emang gak percaya saya tetap main ke rumah ibu baru saya, kata dia gitu, terus main dia gak kena pak. Yang ke 8 memang ini berbeda versi ya pak, berbeda versi, urut-urutannya tidak harus selalu begini. Karena ada juga satu kitab isinya Al-Kabair, 10 dosa-dosa besar, itu sampai 400. Kita gak bisa jalan pak kalau baca kitab itu. Dan 400, 5 ceritanya. <laughs> 10 aja kan kaki kita udah keperangkap bener nih. Ada beberapa diantar kita yang udah merinding nih. Aduh, iya dong sama ibu saya... Aduh, ya, aduh, udah aduh mulu. Yang ke delapan, Nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Itu masuk ke delapan tuh. Berbeda memang, Nuduh Nodo, tapi saya golongin jadi satu lah tuh. Kebohongan istilahnya gitu. Langsung kita, yang ke sembilan. Yang ke sembilan itu kikir. Yang ke sembilan, kikir. Pelit, medit, koret, pantat kuning. Apa ya? Yang sembilan kikir. Kikir jangan main-main pak. Kita kan harus bayar ke Allah. Kalau kita gak bayar ke Allah ditagih. Kalau Allah yang nagih, sakit. Kalau Allah yang ngambil, sakit. Lebih baik kita yang memberi. Ayatnya bisa bapak lihat diantaranya di surah At-Taubah. Wal <tuh> ladhina <nickname> yaknizunad zahaba wal fidbata yunfikunaha fi sabilillahi. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون dan orang-orang yang menyimpan perhiasan, harta emas, perak, dan tidak menafkahkan di jalan Allah, فبصيرهم, Kabarkan kepada mereka, bi azab alim akan azab yang besar. Yau yaitu pada hari dipanaskan harta itu di neraka jahannam biha dan dipanaskan. Lalu ditusuk kemana? Disetrika kalau fatkuwa itu disetrika. Cibahūhum dahi, junubūhum lambung, perut. Zuhurum punggung. Jadi penyakit-penyakit di sini sekitar kepala gitu. Itu bisa jadi loh. Sekitar perut kita punggung nih. Bisa jadi karena emang kita pelit. Kalau kalimat orang tua kan begini. Ente kebanyakan situ kebanyakan nggak sedekah kali. Jadi penyakitan gitu kan? Bisa jadi. Usaha bisa nggak penyakitan? bisa kalau kita pelit dulunya. Yang ke sepuluh. Yang ke sepuluh. Urutan yang saya... Taruh di urutan terakhir. Saya bilang ini tidak masyhur urut urutan ini. Ini urutan saya. Berdasarkan konselingan saja. Top 10 itu 10 ini. 70 dari yang datang gagal bisnis ancur-ancur segala macam itu ada di 5 yang pertama. Rata-ratanya rata, -rata ini orang jatuh lah di urusan sholat, dorakan orang tua, sama zina. Yang ke 10 ini ribah pak. Ngomongin orang Wah, Ayo Ini penyakit ibu-ibu nih Dan juga bapak-bapak udah main tunjuk ayo Bapak-bapak Ada pak orang-orang yang gatel kalau nggak ngomongin orang sehari Itu kayaknya kurang enak gitu Datang ke pintu nggak ketemu Masuk ruang tamu nggak ketemu Masuk dapur nggak ketemu nggak tahunya ada di ruang cuci Di kamar cuci Bisa-bisanya itu dia nyender Eh udah denger belum loh dengar apaan lagi nyuci ini orang dengar apaan si Anu tuh masya Allah ya gimbak terakhir ngeceknya gampang kalau kita ngecek satu tetap kena sedangkan kita bermasalah berhenti pak di situ benerin dulu situ bikin bener dulu situ insya Allah begitu kita kita benerin set naik lagi kembali kepada si ayah dan si bapak tadi nomor berapa yang belum ditanya sama dia nomor 4 semua digelengin kepala pak Madya. satu dua tiga lima enam tujuh delapan sembilan, sembilan sepuluh digelengin kepala musuh apa Madya? apa kata dia, Ustaz semua nggak ada yang saya lakuin, Masya Allah hebat, saya nggak percaya tapi emang dia ngomong begitu kan, ya udah, tapi ada satu yang belum saya tanya, yaitu Z, zina, habis maghrib kita ngobrol dikit. Menjelang isya, habis itu kita ubah Habis maghrib, kita ngobrol dikit Sampai isya Habis isya, kita sholat, ubah Barakallah, kita terusin lagi nanti Ada satu sesi zina Emang mau Karena ini penyakit nih Ini penyakit betul Jadi ini saya pikir Ini kita harus khawatir sama anak kita terutama Jadi dialog saya kepada dia dan secara ajaib bagaimana kemudian kisahnya besok pagi ada orang datang kepada dia yang mengabarkan sedangkan saya masih dikonselingan masih ada di daerah itu itulah emang karunia dan kajian dari Allah Subhanahu Wa Taala alat ukur yang nanti kita pakai benar-benar buat pribadi bukan buat orang jangan sampai kita memfonis orang gara-gara ilmu kita